ngapain kita nih Kandi? Hah? ngapain kita nih? mulung. pemusnahan ini namanya pemusnahan guys. Nah, barang apa ini? mulung mulung. apa itu Kandi? kulung kulung. kulung kulung romongan kulung ui hai hai Hai banyaknya BS BS galo nih coy dibakar nih coklat-coklatin BS Hai apa kuning-kuningnya ini bihun ini ini bihun mas tolong mas mas tolong lah mas ini kater kater okay. oke sama katong-katongnya nilai nah, <tuh> Ayo, Didi Ayo, Mas, bantu, Mas Dibantu, Mas Tolong, Mas Dibantu, Mas Apa, Berat? Aduh, tidak selagi Ayo Aku ini dulu, ya sekarang kamu tonton abis di YouTube aku Lagi Mas mas mas mas mas Tolong mas kamu pegang ini aja mas A mas, mas, nah, nah, masih. Mm. Hmm. For you, for you. Susu, for you. Ini? Tapi! Tuh! Tuh! Atuh! Kenapa ini? Yang sudah. Aspire nggak salah. Aspire, aspira, aspira. Sebanyak lagi. Udah, mas tolong, mas. Happy, mas. Happy, mas. Ini rombongan coklat nih. Aduh, ya ampun. Ay! Sabar ya. Oke, okay. oke, okay. oke, okay. hmm. Permen. Ini permen tadi. ini coklat ini coklat kita bakar lagi coklat ah. kita bakar lagi Apa nih? Apa nih Bihun? Bihun guys, bihun untuk bakso ini Kita bakar <tuh> Bihun lagi So nice ya guys. Sosis, so nice. kita bakar lagi. Kita bakar, waktu atau hmm, mini jelly, mini jelly puding akan anak-anak. Sosis, Ada kater tadi mas? Gabung Aku habis, aku lagi. Oh ya habis itu dari Ambil foto neri itu lagi. Eh ya, ini sudah putri. Putih. Kita lari lah, Hai. Ya. Kalau terjebak di sana, Mas lari Mas. Kalau mau terpoju Mas, entah kening. Ha. apa kan di makar apa ini? Hmm? makar bagi bagi bagi bagi kamu tonton beda kamu ada ini raya kamu ya Bagaimana? YouTube ya? YouTube oh YouTube ke pulau astagfirullah lari-lari-lari hahaha hahaha kalau ngetak kening pik lucu ngetak kening <tik> Ini. mau Agak mundur kau Tik. Boleh bertanya Pak, ini depannya gudang apa ya Pak ya? Kalau ini, kalau ini nantinya mau kita bangun lagi ke atas tuh Ya. Tadi yang di bawah kita ceperin lagi, okay. untuk kita naik kita pakai lift lah pakai lift. Okay. Mas, Mas, Mas ini mau di monok ini diraten lagi. Oh iya, ya, siap, siap. Oh iya, ya, kan? Oke. Okay, okay. Apa lagi yang mau ditanya, Mas? Itu boleh. Oh, kalau tanya. ini armada kita yang baru ini, Mas. Walaupun udah lama tapi baru spesifikasinya banyak baru Kok kalau boleh tahu ini tim nabati ya? Oh iya iya iya, itu. Mas. Oh, itu. Om, om, om. ini orang gila, Om. Nah. Iya. Ini saya lagi menyurpe ini, menyuplai gudang-gudang di ini. Ini dorong kan ya Gur lagi tuh agak Koyo tuh belum kenal Mas, ini mas yang dari Korea itu ya? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Waduh, ini, ini kuliah tetap kuli kerja lagi kacus kacus. <San> <San> Hai, di Ini nak taruh di mana galanya nih? Dalam. nanti karung galanya. Ganti karung. Kalau galo. Laju. Kalau boleh tahu Bapak ini bagian apa ya, Pak? Bagian kulit. Oh. Hmm. Saya. <laughs>